Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah, Mudahan yang menjawab salam dikabulkan hajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hukum menjawab salam itu fardu wajib Ulun membeli salam lawan pian hukumnya sun Sunnah, orang membeli salam, hukumnya sunnah Tapi ketika mendengar salam, wajib kita men menjawab Kita ulang lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wasalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa kurrati a'yunina Muhammadin Miftahiba birahmatillah adadama fi ilmi Allah Salatan wasalaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa manwalah Amma hamdulillah Yang sama-sama kita muliakan, kita ta'zimi para asatid Para tuan guru yang hadir di majlis yang mulia ini Kita doakan mudah mudahan mereka semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah SWT Diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah SWT Dan juga mudah-mudahan semua yang hadir ke majlis yang mulia ini Diberkahi oleh Allah SWT Amin, amin ya Rabbil Alamin Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengumpulkan kita di majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Insyaallah perkumpulan ini adalah perkumpulan yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW Perkumpulan yang akan memberikan manfaat kelak kepada kita setelah kita meninggal dunia dan mudah-mudahan perkumpulan seperti ini, berkat perkumpulan seperti ini, Allah subhanahu wa ta'ala angkat balak, Allah angkat musibah, Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan semua hajat-hajat kita. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia, atas nikmat, atas taufik atas hidayah dan semua yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita secara gratis dan cuma-cuma ada-ada yang membayar nikmat yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala padahal kalau kita mau menghitung-hitungan kata Allah subhanahu wa ta'ala wow, nikmat yang diberikan Allah itu banyak sekali sehingga kata Allah subhanahu wa ta'ala anta nikmatullah la suha. kalau kalian mau menghitung nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala maka niscaya kita tidak bisa menghitung karena begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah dan nikmat-nikmat tersebut semua dari pada nikmat itu wajib kita syukuri harus kita syukuri dan nikmat Ketika disyukuri Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menambahi daripada nikmat tersebut. La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Hadirin rahimakumullah Allah mengatakan jika kalian wahai para manusia wahai hamba-hambaku kalian mau bersyukur dengan nikmat yang telah aku berikan bersyukur alhamdulillah atas semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, la aziidannakum, aku akan tambahi daripada nikmat-nikmat yang telah aku berikan. wala'in kafartum, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian tidak mau bersyukur dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengancam, Allah memberi ingat peringatan kepada kita. Inna adabi la syadid. Sesungguhnya adab siksaan daripadaku sangat-sangat pedih. Hadirin walhadirat rahimakumullah, mungkin banyak diantara kita ada yang merasa kok saya hidupnya susah aja. Ya, Seakan-akan saya enggak diberikan nikmat sama Allah Subhanahuwataala. Ketahuilah, ya, nikmat yang diberikan oleh Allah lawan pian itu banyak. Kadang kita enggak merasa, boleh. Di antaranya kita bisa berkumpul seperti ini, banyak orang-orang yang nggak bisa berkumpul seperti ini Oksigen yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara cuma-cuma, di rumah sakit ternyata harganya mahal Nah ini nikmat yang nggak bisa kita syukuri, terkadang kita merasa sedikit nikmat Allah, nikmat Allah tidak ada yang sedikit besar Yang kurang adalah syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Cara mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijaga. Jangan sampai nikmat tersebut diangkat atau dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya di antara hal yang dapat mencabut nikmat Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang hamba kemaksiatan itu dapat mencabut nikmat yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala eh, kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia dapat mendatangkan kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dapat mendatangkan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala maka jangan sampai kita termasuk daripada orang yang menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala murkah jangan sampai kita uh, berbuat kemaksiatan yang dapat menjadikan Allah Subhanahu murka. Hadirin wal hadirat rahimakumullah di antara kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah kita dipilih oleh Allah Subhanahu dijadikan umat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih mungkin banyak di antara kita enggak merasa itu nikmat biasa aja. Mungkin banyak di antara orang-orang umat nabi sallallahu alaihi wasallam merasa itu biasa saja padahal itu nikmat besar dahulu nabi Musa alaihi nabi Musa alaihi beliau ingin dijadikan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijadikan umat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu nabi Musa alaihi mengatakan kepada Allah ya rab inni ajidu fi alwah Umatan yakhrujuna fi akhir az-zaman wa yadkhuluna aljannata fi awwalihim Ya Allah, aku mendapati di dalam bukuku, di dalam catatanku Bahwasanya, kelak di akhir zaman, ada umat yang terakhir, paling akhir keluar Umat Nabi Muhammad SAW Umat paling terakhir, tapi masuk ke dalam surga, paling per. Pertama sebelum umat-umat yang lain Umat lain nggak boleh masuk surga setelah umat Nabi SAW masuk ke dalam surga Kata Nabi Musa, siapa mereka ya Allah? Allah mengatakan, ya Musa, wahai Musa, mereka adalah umat kekasihku Muhammad SAW Kemudian Nabi Musa bertanya lagi, ya Allah, siapakah mereka ya Allah, yang mana mereka Selalu berbuat maksiat kepadamu, selalu melanggar perintahmu. Tapi ketika mereka beristighfar, memohon ampun kepadamu, engkau ampunkan, ya Allah. Kalau umat-umat bahari, umat-umat dahulu, selain umat Nabi Muhammad SAW, misal mereka di malam hari melakukan kemaksiatan, tertulis di pintu, di depan pintu rumahnya, fulan faala kada Fulan melakukan dosa ini dan dosa ini, hukumannya seperti ini. Iyalah, tapi kita enggak kita mak, mungkin maksiat di malam hari, coba Bang, subuh-subuh lihat di pintu rumah pian, ya, tertulis enggak tadi malam melakukan ini ini hukumannya ini, kada ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutup aib oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa tanya siapa mereka ya Rabb? Siapa mereka ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah umat kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak terus Nabi Musa meminta bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhasil ketika itu Nabi Musa mengatakan Ya Allah, ij'alhum min ummati Ya Allah, jadikan mereka umatnya Nabi Muhammad SAW Jadikan mereka untuk menjadi umatku Ya Allah Allah mengatakan, mengatakan kepada Nabi Musa La Ya Musa, enggak bisa wahai Musa Kalau begitu Ya Allah kalau pian kada mengizinkan mereka menjadi umatku, maka izinkanlah aku menjadi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa ingin pak seperti pian. Ya, nabi Musa ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan, "Enggak bisa wahai Musa. Istaufaituka, aku telah pilih engkau wahai Musa sebagai nabi dan jadilah engkau orang yang bersyukur." Atarin rahimakumullah. Ini Nabi Musa nih pengin jadi seperti kita. Kenapa sidin pengin? Karena beliau tahu keutamaan fadilah daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan di dalam hadisnya dan beliau menjamin semua umatnya Dijamin oleh Nabi shallallahu 'alaihi masuk ke dalam surga. Nabi mengatakan, 'Ya Tuhan, semua umatku, aku jamin.' Kata Nabi shallallahu 'alaihi masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita berataan termasuk umat Nabi yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi mengatakan, 'Elaman abah kecuali ada sebahagian daripada umatku.' Ya sudah, aku jamin masuk surga. Mereka enggak mau masuk ke dalam surga. Kalau nggak masuk ke dalam surga, masuk ke kompleks sebelahnya, Iyalah Ini gabungan berapa kompleks ini? Tiga ya, dua atau ah, dua kompleks. Masya Allah. Nah, kalau di kalau di sini masuk kompleks sana masih aman, masuk kompleks ini masih aman. Kalau di surga dua kompleks aja. Ya, eh, kalau kompleks masuk surga nyaman, masuk neraka. bilah imin dalik. Kemudian sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, siapa mereka yang tidak mau masuk ke dalam surga Sedangkan Pian sudah menjamin masuk ke dalam surga Nabi mengatakan, jannah. Semua orang yang mentaati daripada perintah dari Nabi SAW Kata Nabi, aku jamin mereka masuk ke dalam surga Wahman asoni fakat aba. Barang siapa yang tidak mahu taat dengan perintahku, kata Nabi saw. Maka mereka sendiri. Nabi mengatakan bukan mengatakan fakat dah kalenar. Nabi tidak masuk, tidak mahu ada umatnya masuk ke neraka. Nabi mengatakan maka mereka sendiri yang tidak mahu, tidak mahu dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahuwataala. Hadirin walhadirat rahimakumullah, kita memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj kaginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga haul daripada guru kita Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Ya, mudah-mudahan peringatan Isra wal Mi'raj ini bukan cuma rutinitas kita saja. Apa hasil daripada uh, yang kita bawa daripada peristiwa Isra Mi'raj atau haul Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani? Isra' wal Mi'raj Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW memberikan hadiah terindah untuk Nabi SAW yaitu perintah solat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau mau sukses di dalam pelaksanaan Isra' wal Mi'raj dan haul ini kita terapkan bagaimana, bagaimana solat kita kita koreksi bagaimana sholat kita Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar sesungguhnya sholat yang dilakukan oleh manusia yang kita lakukan tanha anil fahsyai wal mungkar sholat dengan sholat tersebut dapat mencegah diri kita daripada ke kemungkaran, daripada keburukan okay banyak orang yang mengerjakan sholat, tapi sholatnya belum dapat mencegah dirinya daripada perbuatan buruk dan dan mungkar berarti ada yang tidak beres di dalam sholatnya kata Allah subhanahu wa ta'ala, sholat itu kalau benar dapat mencegah diri kita daripada kemungkaran dan keburukan Abi saya sholat, tapi saya tetap masih suka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Coba pang koreksi sholat bian Hah? Apakah sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW Daripada rukun-rukunnya, daripada syarat-syaratnya, daripada kehusuan di dalam sholat tersebut Kalau belum sesuai, ya belajar kita bagaimana cara mengerjakan yang yang benar Hadirin rahimakumullah Dan Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran mengatakan Qad aflahal mu'minun Sungguh Sangat-sangat beruntung Siapa yang beruntung? Al-mu'minun, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alladhinahum Fi Nih, Definisi orang yang beruntung Kata Allah subhanahu wa ta'ala Bukan orang yang sugih kaya raya Tidak Bukan orang yang banyak hartanya, tidak orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana mereka di dalam sholatnya, ketika mereka mengerjakan sholatnya, penuh dengan kehu -kehusyuan. Hadirin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau memberikan nasihat kepada kita bahwasanya kita ini nggak selamanya di dunia ini kita ini wajib diantara kita pasti akan mengalami yang namanya kema kematian masuk ke dalam kubur apa yang kita siapkan untuk menghadapi eh, soal mungkar nakir di dalam kubur apa amalan yang yang yang mau maupian bawa di, di dalam kubur Sayyidina Abu Bakar mengatakan zadin Fakahan nama rokibah, bahrubah safina. Barang siapa yang masuk ke dalam kubur, mati dimasukkan ke dalam kubur, irlah meninggal kemudian dimandiakan. Nih nih, kadang kita nggak merenung hal seperti ini, irlah tidak merenung bagaimana keadaan kita setelah kita meninggal, ketika kita dimandikan, ketika dikafani, disolati, dimasukkan ke dalam kubur kita nggak pernah di diantara kita ada yang merenung seperti ini ini nasihat dari Sayyidina Abu Bakar as siddiq untuk kita, untuk saya, untuk Pian Berataan beliau mengatakan manda khalal qabra, barang siapa yang masuk ke dalam kubur, dimasukkan ke dalam kubur, bila zadin sedangkan dia tidak punya perbekalan, kehadap membawa bekal yang banyak daripada amal-amalan soleh فَكَأَنَّ مَا رَكِبَ الْبَحْرُ بِلَا سَفِينَ seakan-akan dia menyeberangi lautan, menyeberangi samudera tanpa menggunakan perahu kira-kira bisalah orang walaupun dia jago berenang Orang yang bintar berenang, nyebrang sungai bisa nggak? Nah, sungai yang begitu lewas, sungai yang begitu besar, apalagi samudra yang begitu besar. Apalagi orang yang tidak bisa berenang. Nah, baru nyemplung masuk hilang. Kita ujar Sidin nasihat, bawa bekal untuk menghadapi daripada yang namanya kematian tersebut. Apa habib bekal yang dibawa? Hah? Allah Subhanahuwataala di dalam Al Quran mengatakan, pihak kalau mau bawa oleh-oleh ke akhirat, mau bawa bekal ke akhirat, ujar Allah Subhanahuwataala, fatazawwadu faina khairaza titakwa. Bawa bekal yang banyak, bawa perbekalan yang banyak faina khairaza titakwa. Perbekalan yang paling baik adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahuwataala. Ketika kita bisa mengerjakan segala perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala Menjauhi daripada apa-apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu adalah bekal yang baik Bekal yang bagus untuk pian bawa ke dalam kubur pian Untuk pian bawa menghadapi daripada luar biasa dahsyatnya kuburan tersebut Hadirin rahimakumullah Saya nak Usman Saya Ketika Sidin dikisahkan tentang siksaan-siksaan uh, di api neraka, Sidin sedang nangis, biasa aja. Beliau tidak menangis, tidak meneteskan air mata Tapi ketika Nabi SAW mengkisahkan bagaimana ngerinya, bagaimana takutnya seseorang ketika dimasukkan ke dalam uh, liang lahat Sidin menangis menjadi-jadi Menangis luar biasa sampai histeris, sampai teriak-teriak. Sahabat mengatakan, "Wahai Usman, engkau ketika dikisahkan oleh Nabi SAW tentang siksaan orang-orang yang ada di neraka, engkau enggak nangis. Tapi ketika pian dikisahkan tentang bagaimana keadaan seseorang di dalam kubur, engkau menangis sejadi-jadinya, seakan-akan eh, engkau kehilangan sesuatu yang luar biasa." Sehina Usman mengatakan. Eh, Al-Qabr, kuburan adalah manzilah min manazilil e, akhirah Kubur adalah tempat transit pertama daripada jalan ke akhirah Kalau nyaman dikubur, sukses di dalam kuburnya, maka setelahnya akan lebih ringan lagi Tapi kalau di, dikubur di siksa, dikubur di pentung, wah nanti perjalanan berikutnya akan tambah lebih sakit lagi Hadirin makanya Bu bawa bekal yang yang banyak okay. Hadirin wal hadirat rahimahkumullah kita lihat guru kita, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani luar biasa beliau Ya, yeah. daripada ibadah beliau daripada sholatnya Siti okay. daripada luar biasa sholatnya beliau Apalagi sholawatnya kepada Nabi Muhammad SAW bawa sih din bawa bakal banyak beliau kita yang mengaku pecinta pecinta beliau ayo ikuti daripada ahlak yang beliau ajarkan hadirin rahimakumullah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di isra wal mi'rajkan Nabi saw melihat beberapa kejadian yang luar biasa diperlihatkan oleh Allah subhanahuwataala. Di antaranya baginda Nabi saw melihat segerombolan orang yang sedang disiksa oleh para malaikat. Ada segerombolan orang disiksa lawan malaikat, dilempar dengan batu yang begitu besar di atas kepalanya kepalanya hancur kemudian dikembalikan lagi seperti semula dilempar lagi hancur lagi seperti itu sampai nggak ada habisnya nabi tanya kepada malaikat jibril ya jibril wahai jibril manha wahai jibril siapa mereka wahai jibril malaikat jibril mengatakan ya rasulullah hula min umatika wahai nabi muhammad saw ini gambaran di antara umat-umat pian -umat Ya Rasulullah Al-lazina tatasakal ru'usuhum anis sholah yang mana mereka berat untuk mengerjakan sholat al maktubah sholat yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita masuk surga nih gampang, bener Pian mau masuk surga, kerjakan sholat, kerjakan puasa yalah, kemudian kerjakan, keluarkan zakat, kalau pian orang suge yang banyak hartanya kalau enggak ya nggak usah kemudian apalagi haji bagi orang yang mampu kalau nggak mampu nggak nggak wajib yang jaga yang diwajibkan oleh Allah yang fardu aja ada sahabat datang kepada Nabi saw wahai Nabi Muhammad saw sungguh banyak sekali daripada syariat Islam ini ada yang sunnah ada yang ini kata sahabat aku mau mengerjakan yang diwajibkan saja sama Allah subhanahu wa ta'ala dan aku akan meninggalkan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wala dan aku nggak mau menambah dengan perkara-perkara sunnah itu apakah aku bisa masuk surga? kata sahabat tersebut Nabi mengatakan kalau kamu benar, kamu kerjakan yang diwajibkan oleh Allah kamu meninggalkan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kamu masuk surga gampang masuk surga Okay, tinggal kita kerjakan yang diwajibkan oleh Allah Jauhi yang dilarang oleh Allah SWT Hadirin wal hadirat rahimahkumullah Kemudian Nabi SAW juga melihat Diperlihatkan oleh Allah SWT pandangan Yang mana Nabi SAW melihat banyak orang Yang disiapkan makanan Daging yang begitu enak, begitu lezat Di sebelah kanannya Kemudian di sebelah kirinya ada daging yang busuk, daging yang kotor, daging yang bernana, eh, daging yang keadaan nyaman Orang-orang ini malah suka, malah ketujuh mengambil daging yang busuk dan keadaan nyaman tersebut Bingung Nabi SAW Pak Nabi bingung tanya kepada Jibril, ya Jibril man ha'ula Wahai Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Jibril mengatakan ya Rasulullah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haula min ummati wahai Nabi ini sebagian daripada umat pian ya Rasulullah alladheena indahum imra'atun halal yang mana mereka mempunyai istri-istri yang halal suami-suami yang halal tapi mereka mendatangi perempuan-perempuan yang kada kada halal baginya datang kepada perempuan-perempuan berzina lawan perempuan yang nggak halal baginya atau seorang gambaran seorang perempuan yang punya suami yang baik suami yang halal yeah, dia malah berselingkuh dengan laki-laki yang yang lain ibarat nih orang seperti ini ibarat orang yang sudah disiapkan uh, daging yang begitu lezat yang begitu nyaman mereka cari uh, daging yang busuk dan dan bangkai tersebut dipaksa untuk makan daging yang busuk tersebut. Oke, maka ya yang punya istri baik-baik sama istrinya, ya, jangan jangan tergoda sama perempuan yang nggak halal baik. bu yang punya suami ya baik-baik sama suaminya, jangan jangan sampai suaminya diambil orang. ntar kalau sudah diambil baru dah. Nah, masya allah apalagi buat bebinian nih paling gampang bener pian masuk surga Bu. Paling gampang bebinian masuk surga. Banyak perempuan yang masuk dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Banyak juga yang, yang dimasukkan ke dalam api neraka. Kenapa Bib kok banyak perempuan di surga, banyak di neraka? Karena perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Naam. Nabi mengatakan, Nabi menjamin Khusus bagi kaum pebinian, kaum perempuan. Ya, pian kalau mau masuk surga lewat pintu surga manapun yang pian mau ada caranya. Cil, kira-kira mau masuk surga enggak? Lah, enggak semangat, enggak jadi dah. <guluh> Masya Allah, nanti di surga tuh nyaman, di surga itu enak luar biasa, sehingga tadi di ah Habib Ali Al-Habsi mengatakan, "Masa Min Wasfiha di dalam surga, kelezatan-kelezatan yang begitu banyak, yang begitu indah, itu bukan tujuan saya. Ilalikau nih, ya kelezatan itu bukan tujuan saya. Saya mau masuk surga, bukan gara-gara kelezatan yang ada di surga, gara-gara bidadarinya, gara-gara makanan. Ya, bukan itu," kata Habib Ali Habsi. Illa likauneh ibi fiha kayama yang ter, yang membuat saya termotivasi masuk ke dalam surga adalah di sana ada kekasih hatiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada nabi baru saya mau masuk surga kalau enggak ada nabi enggak nyaman surga kata ujar Habib Ali Habsi itu makom derajat syiinna kalau kita pang ya mungkin masih derajatnya pengen masuk surga gara-gara bidadari gara-gara makanan dan yang lain-lainnya. Hadirin rahimahkumullah eh, Tadi mau mau masuk surga enggak bu? Ha? Gampang syaratnya ada. Ujar Nabi SAW di dalam hadis Beliau mengatakan uh, Al mar'atu idha salla khamsaha Ini syarat masuk surga Cil. Perempuan, biar nih Wahai kaum perempuan Idha salla khamsaha Kalau biar mengerjakan sholat yang diwajibkan oleh Allah SWT sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, isya, subuh, nih, yang wajib aja. Kalau pian bisa jaga tersebut dengan baik, ya salat pertama kerjakan sholat yang wajib, baik, yang wajib. Kalau pian bisa tambah dengan yang sunnah lebih baik lagi. Oke. Okay. Kemudian yang kedua, almar'a idasol lah komsaha, waso masa roha Puasa di dalam bulan suci Ramadan. Ya, puasa yang yang wajib aja di dalam bulan suci Ramadhan Habib kalau haid, kalau haid enggak ada, kalau haid enggak usah puasa. Bu uh, udur, diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa Kemudian eh uh, ida shalla khamsaha wa soma sahraha ah wa hafizat farjaha menjaga kemaluannya daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Menutup aurat-auratnya pakai kerudung. Nggih. Pakai baju yang apa namanya yang longgar, yang menutupi aurat lah, seperti pian sekarang nih, hadir majelis pakai kerudung, pakai baju-baju syari yang menutup aurat ini tiga syaratnya lah gampang kan Ji? Gampang, menutup aurat bukan cuma hadir majelis aja Bu, menutup aurat, hadir majelis baru pakai kerudung, menutup aurat, kalau gak ada hadir majelis jemur pakaian pakai baju yang seksi dilihat orang. Enggak boleh juga menutup selama ada laki yang bukan muhrim, wajib bagi kita untuk menutup aurat. Kemudian, syarat yang keempat, ujar Nabi SAW, yang keempat syaratnya: kalau pihak mau masuk surga, mentaati segala perintah suaminya. Selama perintah suami, bukan perintah untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gampang lah Jin, kayaknya mulai lagu-lagu menjawabnya nih, ah yang keempat itu susah abip, jalankan dengan baik, usaha dengan baik, bahkan Nabi mengatakan ayumaim roatin mata wazaujuha jannah. Se Seorang istri ketika dia meninggal, sedangkan suaminya ya meridoi dia dakhala jannah masuk ke dalam surga oh nyaman pang iyalah nyaman kan sebagai seorang istri kalau pian istri meninggal ya, suami ridho lawan pian masuk ke dalam ke dalam surga maka dianjurkan bagi seorang perempuan bagi seorang istri ketika malam hari nge, ketika malam hari minta kepada suaminya minta maaf ya, minta ridho kepada suami suami wahai suamiku Ulun kalau di hari ini ada salah-salah maafkan saya minta ridhoi siapa tahu di malam tersebut hanya meninggal nah ketika dapat ridho dari suami maka dakhalal, dakhalal jannah hadirin wal hadirat rahimakumullah jaga sholat yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi seorang ayah, bagi seorang suami, bagi seorang ibu Ketika mempunyai anak eh, Perhatikan nih Ketika pian punya anak umur 7 tahun Perintahkan anak pian untuk mengerjakan so. Salat Karena itu perintah dari Nabi SAW Nabi kita mengatakan di dalam hadisnya Murru awladakum bis salat Perintahkan Anak-anak kalian untuk Mengerjakan so. salat Fisab'i Ketika anak kalian umur 7 Tujuh tahun. Pian punya anak umur tujuh tahun, perintahkan. ayo nak solat nak, pergi nak ke masjid, pergi nak kelanggar. Nah, ikut berjamaah sama bapak, piah. Nah, begitu. Muru auladakum besolafisab, besab. Ketika kita punya anak umur tujuh tahun, perintahkan solat ketika dia tujuh tahun, wadribuhum fil asri, ketika anak kita umur sepuluh tahun kadang mau mengerjakan sholat, Nabi SAW memerintahkan Idrib pukul mereka dengan pukulan yang men mendidik lah dengan pukulan yang mendidik karena apa? karena anak ini bu, pak anak adalah aset terbesar kita aset terbesar kita, Pian ketika masuk ke dalam kubur Nah, ketika kita meninggal dimasukkan ke dalam kubur Gak ada amalan yang dapat nyampe ke dalam kubur Kecuali tiga perkaranya Di antaranya Wa soleh Anak soleh, anak keturunan yang soleh, yang soleha Yang selalu mendoakan kedua orang tuanya jangan anak kita dikasih HP, eh, nangis dikasih HP jangan, eh, perintahkan anak pian ngaji, nggak apa-apa, perintahkan anak yang sholat, supaya apa? Kena nanti menjadi orang yang yang sholeh, anak yang sholeh, anak yang sholihah, masya Allah. Didikan orang tua kita bahari seperti itu, eh, didikan orang tua saya, kakek-kakek saya seperti itu pak, eh, kita kalau Uh, seumpama nggak hadir ke pengajian uh, itu dipukul dimarahi luar biasa. Tapi kalau enggak uh, masalah sekolah, biasa aja sih, dia nggak marah. Tapi ketika masalah ilmu, ya pondok pesantren, masalah sholat, uh ditekankan luar biasa, dan kita merasakan hasilnya setelah kita besar seperti ini. Hadirin rahimakumullah, maka dari itu perintahkan anak pindahan salat ketika anak pian umur 7 tujuh tahun. Ketika anak pian 10 tahun iya, yeah, enggak mau salat, pukul, perintahkan mereka dengan pukulan yang tidak me, uh, dengan pukulan yang tidak menyakiti daripada badannya. Sekiranya ketika mereka dipukul ya atau disentil lah bahasa kita, disentil telinganya sedikit, baru mereka mau pergi ke masjid. Nggih. Okay. Hadirin rahimakumullah, eh, anak itu luar biasa ya. Anak itu aset terbesar kita. Bahkan di dalam hadis, Nabi pernah berkisah bercerita tentang seseorang, orang tua yang ahli ibadah luar biasa. Ahli ibadah nih bapak nih ibu, ahli ibadah yang bapaknya selalu ke masjid, yang ibunya selalu ibadah di, di, di rumahnya ini orang tua punya anak perempuan ketika itu setelah hari kiamat dihisab sang ayah sang ayah ini dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wahai para mala wahai malaikatku bawa hambaku ini masuk ke dalam ke dalam surga pas mau dibawa masuk ke dalam surga dari api neraka terdengar jeritan Ya Allah ya rob aku nggak Ridho orang dolim tersebut kau masukkan ke dalam surgamu ya Allah Gara-gara orang itu, Ya Allah, aku berada di, di api neraka Setelah dilihat oleh oleh ayah tersebut, ternyata anaknya, ternyata anak, anak perempuannya eh, Sang ayah mengatakan, wahai anakku, bukankah aku telah membesarkan engkau dengan baik Aku sekolahkan kamu, aku berikan makan kamu eh, sang, sang anak perempuan mengatakan, Ya Allah ini ayahku. Memang benar, dia memberikan nafkah dengan baik, menyekolahkan aku dengan baik, tapi dia tidak mendidik aku dengan ilmu agama. Ketika aku meninggalkan sholat, nggak dilarang oleh dia. Ketika aku bermaksiat, dia diam-diam aja nggak memperhatikan aku. Maka kata anak tersebut, "Ya Allah, demi keadilanmu, ya Rob, gara-gara orang ini, ya Allah, aku masuk ke neraka." Maka masukkan kami ke dalam api neraka hati-hati ya. Hati-hati orang tua yang punya anak didik jaga anak pian dengan didikan agama, dengan didikan yang baik khususnya dengan didikan ah, agama, dengan basic modal agama yang yang bagus. Enggak dilarang kok kita menyekolahkan anak kita umum, ya. Diskuliahkan enggak ya. apa-apa. Yang penting ah, pian ajarkan tentang ilmu ilmu agama. Mudah-mudahan berkat daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj Dan khol daripada Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan segala hajat-hajat kita Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan anak-anak kita, anak-anak yang salih Anak-anak yang salihah Anak-anak yang berbakti kepada kita Jadikan anak-anak kita, ya Allah Anak yang membanggakan kita ketika kita dalam kuburannya Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim Melalui majlis yang mulia ini, ya Allah, kami memohon kepadaMu, ya Allah, kami berdoa kepadaMu, ya Allah. Jagalah keluarga kami, Ya Allah istri kami, Ya Allah Anak kami, Ya Allah Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Kami mempunyai hajat yang begitu banyak kepadaMu Ya Allah Dan engkau maha mengetahui daripada hajat-hajat kami, Ya Allah Maka kabulkanlah segala hajat-hajat kami, Ya Allah Hajat dunia dengan segala kemudahan Hajat ukhrawi dengan ampunan darimu, Ya Allah Ya Allah, barakah daripada peristiwa Isra um, Miraj dan haul Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani jadikan lingkungan kami ya Allah lingkungan yang baik baldatun thayyibah wa rabbun jadikan lingkungan ini adalah lingkungan yang aman lingkungan yang terjaga lingkungan yang terpelihara dan lingkungan yang dapat menjadikan keridhaan kepada kami ya Allah Allah ij'al jam'ana hadha jam'an marhumah Wa tafarukuna min ba'dihi tafarukan ma'asumah Wa la taj'al minna wa la ma'ana wa la hawalayna syakiyan wa la mahruma wa la marduda Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin Wa ya ajwadin wa ya rahimal masakin Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad An-nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wa alamin Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh